Oh iya, kalau yang sedang meninggal salah satunya adalah Gus Gusdur. Hmm. Mengapa? Gusdur, saya kepengen ke ketemu, saya sebenarnya pernah, pernah diberi kesempatan tidak berjumpa secara dekat sih, tapi saya pas waktu itu saya berkesempatan ada mengikuti apa <sum> saya yang uh, postdoc di Boston dan saya menjadi observer resident di uh, Boston Children's Hospital, kebetulan waktu itu Gus Dur, adalah presiden dan beliau memberikan kuliah di Harvard ya karena di <tuh> saya, saya merasa iku story itu beliau memang dalam hal itu ya ilmunya calon itu oh, saya, yes or extraordinary ya. ilmunya luar biasa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 Pada episode kali ini, temanya adalah tentang nasihat kehidupan. Untuk itu, sebagian pertanyaan akan bersifat imajinatif. Jika Dr. Ida Savitri dapat memutar kembali waktu dan bertemu dengan Ida Savitri Muda yang masih berumur 18 tahun, apa yang akan Dr. Ida katakan pada Ida Savitri Muda tersebut? Ya, yeah. um, jadi saya saya... saya atau ingat ya saya tuh eh, pada waktu eh, ya tadi SMA dan eh, kuliah tuh punya mungkin ada latar belakang karena eh, saya seorang tentara ya waktu itu saya punya keinginan untuk apa nantinya kepengen waktu dan itu benar-benar ya eh, pengen mengabdi waktu itu kepengen perginya kalau misalnya eh apa uh, impres gitu ya waktu itu dengan Pks gitu ya, ya. timur dan itu adalah hmm. ini saya gitu katanya timur ke wilayah yang yang jauh yang ini kan tapi ternyata waktu itu <coughs> uh, apa peraturan berubah ya ini dan uh, terkait itu berubah sehingga kemudian saya menikah intinya begini saya ternyata gitu uh, saya harus bisa menerima ketika kita punya banyak keinginan punya banyak mimpi tapi eh kalau kemudian ada banyak hal yang <tid> tidak bisa kita kerjakan ya karena memang tidak memungkinkan situasinya itu kita harus menerima gitu ya dan dan eh, itu itu itu butuh-butuh apa ya butuh proses ya dan dan itu menurut saya, saya, saya, jadi, oh ya dulu tuh saya sebetulnya pengennya itu-gitu-gitu, gitu, gitu. tapi ternyata agak sedikit bergeser, tapi tidak apa-apa, that's life gitu kan, tidak semua yang harus kita inginkan uh, harus tercapai, tapi saya tidak pernah, tidak pernah menyesali kalau kemudian ya, uh, kan ada masa-masa itu, jadi antara saya lulus sekolah, lulus uh, dokter, sampai kemudian saya PPDS, itu kan cukup lama tujuh tahun ya atau delapan tahun ya karena tadi ya, saya kepengen daftar timur timur ternyata ada peraturan nggak lagi impres tapi PTT sehingga tertunda gitu kan nah, padahal waktu itu saya terus menikah terus menikah saya langsung hamil nah, ya nggak mungkin suami mengizinkan PTT ke timur timur sementara sambil saya ada di luar negeri <laughs> jadi ya saya oh ya, ya, ya saya memilih dan menyesuaikan saya menyesuaikan ritme hidup saya ya karena apa status saya kan sudah berubah saya harus menyesuaikan oh ya ini saatnya saya harus ini dulu saya diam dulu gitu nah ya itu jadi itu yang ingin saya sampaikan ke yang, yang tadi, ida junior jadi ya yeah, itu harus apa <laughs> bisa bisa menerima gitu ya yeah. <laughs> tapi uh... saya nggak nggak menyesal betul saya, saya mensyukuri uh, mensyukuri Ketika sekarang ini, ya, di usia saya sekarang ini, maksudnya lima puluh tahun, saya sudah punya cucu dua, loh. Ah. And, and I'm happy, <laughs> sebagai ayang <Okay>. <laughs> oke. Okay. Jika dokter Ida bisa ngobrol dengan tiga orang tokoh yang masih hidup atau yang sudah meninggal, siapa yang dokter Ida Savitiri akan pilih dan mengapa? Oh iya, yeah. kalau yang sudah meninggal, salah satunya adalah Gus Dur. Hmm. Mengapa ya? Saya kepengen ketemu. Saya sebenarnya pernah pernah diberi kesempatan tidak berjumpa secara dekat sih, tapi saya pas waktu itu saya berkesempatan ada mengikuti apa som saya yang posdoc di Boston dan saya menjadi observer resident di Boston Children's Hospital. Betul waktu itu Gus Dur adalah presiden dan beliau memberikan kuliah di Harvard ya karena di saya baru kali itu terus terang mendengar kuliah beliau dan dalam dalam apa tema apa ya kerukunan antar umat beragama dan menurut saya beliau itu ilmunya luar biasa ilmunya luar biasa saya ini enggak punya ilmu agama yang baik ya saya saya masih saya Me, apa, mendengarkan bagaimana beliau menyampaikan merespon pertanyaan-pertanyaan seputar eh, apa bagaimana menjaga pluralisme kerukunan beragama di negara dengan penduduk muslim terbesar itu menurut saya beliau luar biasa ya luas banget dan kalau saya berkesempatan itu sebenarnya saya benar-benar pengen ini eh, bahwa Gus, gitu ya, gus, gus, gus, gus. yang yang disampaikan oleh kultur itu harus harus terus terus harus digaung-gaungkan ya soal bahwa kita ini masyarakat Indonesia ini memang terbesar muslimnya tetapi kita memiliki memiliki sejarah ya sejarah dan akar budaya yang berbeda dengan eh, apa <tuh> negara di mana Islam itu uh, pertama kali ya ada lagi di Arab jadi nggak apa-apa kita menjadi orang Muslim tidak harus seperti orang Arab saya kepengen berkesempatan ini apa uh, dan mungkin menanyakan beberapa hal kepada Pak Jokowi ya <tuh> uh, ya menurut saya Pak Jokowi ini banget ya menurut saya ya, dia beliau orang yang yang teguh ya orang yang teguh, saya orang yang teguh dan sebagai pemimpin negara itu eh, tadi memiliki keteguhan untuk mengambil keputusan-keputusan yang eh, apa tidak populer nah, dan memiliki tadi apa namanya <tuh> kemampuan mengeksekusi ya kita tahu lah, di masa Bukannya beliau nggak ada uh, kelemahan, semua pemimpin di dunia pun punya kelemahan. Tapi kita bisa melihat, gitu, beliau menyelesaikan banyak hal yang terkatung-katung lama banget ya. Jadi kita nggak selesai-selesai gitu ya. Uh, misalnya di, di Jakarta, atau kemudian mengambil keputusan soal misalnya Freeport dan sebagainya. Menurut saya itu ya, butuh, butuh keberanian yang luar biasa gitu ya. Dan itu dilakukan. Meskipun sebenarnya di lima tahun pertama, Beliau mendapat itu, saya sebenarnya agak-agak, agak-agak, agak-agak, karena kayaknya kurang perhatian ke kesehatan, gitu ya. Tapi, eh, tapi saya juga melihat, oh iya, eh, beliau di, di kampanyenya kan mengatakan, "Lima tahun pertama akan fokus di infrastruktur, ya, kayaknya seperti itu kan, jadi dikejar betul." Dan ya, menurut saya, terbukti sih infrastruktur itu. Coba lah sekarang kita perjalanan lah dari Jakarta ke Jogja, Jakarta ke Surabaya, dengan ada tol di mana-mana, lebih-lebih mudah gitu ya. Soal orang mengatakan kita nggak makan infrastruktur. Iya, tapi kan dengan infrastruktur yang baik, kan kalian bisa kemana mana gitu kan. gitu Jadi menurut saya itu, eh, tapi sebenarnya ada pandemi. Ada pandemi, jadi kayaknya ada kesempatan nih buat saya untuk menilai, iya ada pandemi nih. Gimana nih ya pemerintah? mampu enggak ya mengatasi pandemi COVID gitu ya karena menurut saya tadi di lima tahun pertama enggak cukup ada kebijakan-kebijakan yang yang agak mendongkrak kesehatan sih ya. tapi di saat pandemi ya eh, beliau juga menurut saya termasuk yang memiliki keputusan cepat ya untuk misalnya mengakses vaksin gitu ya di awal-awal kan banyak banget orang pro kontra ngapain vaksin dan ngapain juga vaksin Sinovac tapi It's work gitu ya. Sekarang ini kita bisa mengatakan bahwa dengan uh, sekian 80,9 persen eh, studinya Pak Pandu gitu ya. Eh uh, sudah memiliki antibody SARS-CoV-2. Kemudian kita juga ya, bisa melewati uh, pandemi ya mudah-mudahan ini ya. Kita bisa back to normal life lagi itu. Uh, saya saya ini satu satu ini yang baik gitu ya. Beliau beliau mengambil apa keputusan yang bagus ya, strategis gitu. Ya memang ya. Tadi saya pikir-pikir oh ya oke okay, beliau oke okay lah menurut saya. <laughs> Satu lagi kalau di luar negeri apa namanya? Apa? Bill Gates. <coughs> ya uh, saya rasa nggak banyak ya orang apa namanya filantropis gitu ya yang bisa seperti dia gitu ya hmm. hampir semua apa namanya upaya-upaya uh, apa global inisiatif on health itu disupport oleh kids uh, foundation kan kita tahu ya hiv kemudian malaria kemudian tb dan dia mensupport banyak apa riset-riset yang yang memang uh, itu masih menjadi ini besar ya persoalan oh besar di dunia kesehatan, misalnya ya luar biasa lah itu, itu. Jika uang bukan masalah, apa yang akan Dokter Ida Savitri lakukan dengan waktu Dokter Ida? Ya, saya sih sebenarnya eh, tetap di dalam dalam konteks saya juga sebagai dokter anak ya dan eh, di bidang infeksi itu, eh, saya ingin ingin sekali gitu ya membantu untuk mengentaskan gitu ya mengentaskan masalah-masalah penyakit penyakit infeksi dan jalannya itu saya melihat memang tidak mudah gitu ya penyakit infeksi itu membutuhkan membutuhkan eh diagnostik membutuhkan diagnostik ya karena agak terlalu sulit kalau kita hanya mengandalkan simple apa, anamnesis apa, dan juga apa, sign and symptoms mengingat sekarang ini begitu banyak penyakit-penyakit uh, baru maupun penyakit yang re-emerging penyakit-penyakit lama yang ini kembali yang gejalanya itu saling tumpang tinggi dan kita uh, tidak mampu. Jadi kalau memang saya punya cukup banyak uang uh, saya ingin membantu di sisi diagnostik itu, karena itu salah satu salah satu ketertinggalan kita, Mas Gunawan ya, Indonesia gitu. ya tadi saya sampaikan denggi itu kurang apa sih lamanya di Indonesia, hmm. udah 50 tahun lebih dan um, jumlah kasus kita juga selalu menduduki peringkat pertama tetapi ternyata untuk uh, kepentingan menegakkan diagnosis saja di ujung terdepan di puskesmas kita masih sangat ketinggalan jadi kita masih suspek gitu. masih curiga curiga ya karena nggak pernah confirm tadi ya seperti itu jadi andai kata punya uang eh, ya, harusnya bisa ya orang kemarin aja COVID juga bisa kok kita semua orang nih yang nggak bergejala semua swab PCR loh gitu ya tinggi harusnya juga bisa bisa mau ini kan deh support gitu ya jadi jangan semua kemudian harus dikirim ke Jakarta untuk konfirmasi gitu ya. Indonesia ini kan luas banget, gitu. Jadi harus ada hub gitu ya, ada ada diagnostik hub di yang sama-sama gitu. Nah, itu. Apa pelajaran hidup yang paling berharga yang telah Dokter Ida Savitri pelajari dalam hidup ini? <tuh> ya uh, tadi ya, yang yang pertama yang tadi kaitannya dengan tadi bahwa <tuh> kita memiliki banyak banyak keinginan ya cita-cita gitu ya tapi ketika tidak semuanya itu bisa tercapai itu kita harus harus tetap mensyukuri dan kadang-kadang justru mengambil hikmahnya, oh iya ya ternyata <coughs> memang ini gitu yang, yang paling baik gitu ya yang mungkin Tuhan berikan gitu ya kadang-kadang kita kepengennya oh, habis ini itu saya habis jadi ini, bukan itu, keping itu, kebingan itu. Tapi ternyata enggak, jadi itu itu menjadi pembelajaran. <tuh> saya kemudian, uh, <tuh> ya, uh, men, ini, <tuh> saya pikir bahwa soft skill, ya. Jadi saya juga melihat ya bahwa keberhasilan seseorang itu tidak, tidak sepenuhnya itu bergantung pada apa, knowledge gitu ya atau kognitif ya saya melihat juga ada banyak contoh-contoh di sekitar saya ataupun yang saya lihat ya orang-orang yang sukses itu uh, justru dari juga kemampuan dia berkomunikasi kemampuan memanage uh, ininya dia ya apa <tuh> emosi dan juga uh, <tuh> kemampuan untuk berkolaborasi dan seterusnya artinya soft skill itu juga sangat penting di samping tadi ya kognitif yang baik itu jadi saya melihat oh iya ya saya belajar dari banyak orang yang berhasil bukan semuanya karena dia sudah menempuh pendidikan yang sangat tinggi atau dengan banyak gelar tapi kemampuan dia coping terhadap Uh, masalah kemampuan dia kemudian juga apa beradaptasi dengan perubahan ya, ya, situasi dan berkompetisi secara sehat menurut saya itu pentingnya ditekankan karena eranya zaman sekarang kan uh, ya saya punya anak-anak juga yang mereka <tuh> sedang meniti apa ya meniti karir gitu ya sedang jadi mereka harus harus apa melihat gitu ya jadi <tuh> Tidak hanya konkretis, tapi juga kemampuan untuk beradaptasi menurut saya itu sangat penting.